Aula Mubi Fir'aun Kerajaan Kuno di Museum Nasional Peradaban Mesir, NMEG, yang baru di Kairo dibuka bagi pengunjung untuk pertama kalinya pada Minggu 18 April, memamerkan mumi Raja dan Ratu Mesir Kuno yang paling terkenal. Sebelumnya, Mesir mengadakan upacara dan parade meriah untuk memindahkan 22 mumi Fir'aun Kerajaan Kuno dari Museum Mesir ke NMEG. Mumi-mumi itu adalah mumi 18 raja dan empat ratu yang memerintah di zaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun yang lalu, termasuk Raja Ramses II dan Ratu Hatshepsut yang terkenal. Meskipun 22 mumi dipindahkan ke Enmek, Aula Mumi Fir'aun kerajaan kuno hanya menampung 20 mumi yang saat ini dipamerkan. Dua mumi lainnya akan dipamerkan secara bergilir dengan yang lain, menurut Makhruz El Sanadidi kurator senior di museum ini. Enmet juga memamerkan berbagai artefak dari zaman prasejarah, dinasti Fir'aun, era Islam dan Koptik, hingga Mesir modern. Koresponden kantor berita Sinhua melaporkan dari Kairo, Mesir.